ketika terjadi perpindahan ya perpindahan saklar sehingga gambarnya seperti apa nah, kita rubah yang semula inputnya di VCC sini titik VCC sumber di supply ini sana kan ke sana itu kan ke trafo ya ini sana kan ke supply supply power supply kalau kesana kan kesalurkan. Nah, Jadi kita pindah titiknya itu kita pindah di sebelah sini. loh kalau begitu sama mas dengan yang ada di output ya di situ. Tapi nanti kita kasih dioda. Gitu ya. Supaya apa? Supaya tegangannya menjadi nol. Ya baik. Kita lanjut lagi ya. Sini relay. Nah, perbedaannya ada di sini, ya. Oke okay, kita perhatikan di sini dulu ya. Jadi yang semula, ya, yang semula kita ambil dari power supply titiknya dirubah. Ambil dari sini ya. Iya, ambil dari sini. Gitu ya. channel 6 volt sorry, ini harus kasih R ya. Supaya ada kopong Ya, baik. Titiknya kita rubah ngambil dari sini. Di sini kita kasih dioda. Kenapa harus dikasih dioda? Supaya aki tidak bisa mensuplai tegangan referensi. Ya. Ketika posisi saklar ke atas Ketika relay ini hidup gitu ya. Sedangkan tegangan referensi ngambil di depan dioda supaya apa? supaya masih tetap disupply atau di ya di charge oleh aki atau di disuplai oleh aki ya karena kita mau ngambil sampelnya atau kita mau mengukur tegangan di akinya. Iya di sini di app. Kelihatan ya gambarnya? Sebentar saya kontrol dari kameranya saya kontrol. begitu ya. Gitu ya. Yeah. kebanyakan ground iya baik Di sini paham ya jadi begini saya ulangi lagi jadi nanti ketika dia naik ke atas kalau VCC ya VCC ini beda lagi ya ini tidak nyambung ya yang nyambung ini yang ada pentolan hitam ini tidak nyambung jadi dia ngambil ke titik output Begitu relay ini aktif, saklar berpindah ke atas ke normally open, dia tidak lagi supply atau tidak lagi mensuplai arus ke arah sini, titik sini, sehingga tegangan yang ada di sini menjadi 0. Referensi yang di sini otomatis menjadi 0 volt. Karena referensi yang ada di sini 0 volt, berapapun tegangan di sini selama itu di atas 0, dia dianggap tinggi. Ya, diadab, dianggap lebih tinggi dari referensi sehingga referensi di sini bisa di, sehingga output di sini bisa dipertahankan menjadi high. Outputnya akan selalu high selama 0 volt referensinya. Tegang referensinya selama dia 0 volt. Outputnya akan tinggi terus, otomatis di sini transistornya akan aktif terus sehingga ada arus yang nyambung ke ground. Kalau arus nyambung ke ground, maka relay akan dialiri, arus relay akan aktif terus. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Ini terputus-putus, ini HP saya. Jadi, arus akan dialiri terus. Ya, dialiri arus terus, relaynya akan dialiri terus. Artinya, dia akan mempertahankan relay tetap hidup. Artinya, dia akan mempertahankan kondisi. Ya, di sini menghentikan pengecasan. Jadi, kondisinya dia mempertahankan kondisi agar ya, tidak ngecas sehingga terjadi penurunan dari 13,6 volt ini kondisinya akan terus menurun kenapa? karena dia tetap aktif relaynya mempertahankan kondisi menurun, mempertahankan kondisi tidak ngecas sampai kapan? sampai kita dapatkan tegangan batas bawah yang kita tentukan misalnya 13,0 Oke okay. Anggap transes ini sudah aktif ya transition aktif terus sampai tibalah tegangan 13,0 volt Bagaimana caranya supaya ini kembali kembali mati relaynya? kan ini posisi relay aktif adalah posisi tidak ngecas Gimana supaya dia di 13,0 volt dia ngecas kembali artinya? Kita harus mematikan relay ini. Bagaimana kita mematikan relay ini? Kita harus mengembalikan tegangan referensi yang ada di sini itu menjadi 6 volt. Ya, sama aja ya. Berarti mengaktifkan relay. Caranya adalah kita pasang komparator yang kedua. Baik pembahasan yang lalu saya anggap sudah paham ya. Jadi sekarang saya gunakan dua opm di sini dengan tegangan tetap referensinya berbeda di sini saya pakai sensor 6,4 volt yang atas yang bawah 5,1 volt. Jadi ini ada perbedaan nol komanya ya, nol komanya itu yang kita manfaatkan sebagai jarak. Baik. Tadi posisi awan bukan posisi awalnya kita nyampe pada pembahasan ketika sudah mencapai tegangan 13,6 volt. Ya. 13,6 volt ini aktif. Sebelumnya sebelum mencapai 136 volt kita setting transistor dua-duanya hidup ya. Dua-duanya hidup, dua-duanya nyambung ini. Ya, kolektor emitornya di awal penyetingan begitu ya di awal penyetingan seperti itu supaya ini mengaktifkan relay jadi relay ini akan aktif ketika dua-duanya transistor ini hidup dan itu berarti dua-duanya dari opm ini bernilai tinggi baik, tadi kan kita sudah pertahankan Ketika di 13.6 kita pertahankan supaya dia tetap pada posisi tinggi ya, opm atas ya, outputnya. Dengan cara mengganti referensinya tiba-tiba berganti. Kenapa? Karena kita taruh di sini. Kita taruh di titik normal close. Di normal close, ketika dia aktif, saklar berpindah ke atas sehingga tidak lagi mensuplai. Dari referensi yaitu 64 volt. Sehingga referensinya ini tiba-tiba menjadi 0. Berapapun tegangan dari input positif yang diambil dari sampel sini, berapapun tegangan sampel yang masuk ke sini, asalkan di atas 0, dia akan selalu tinggi. Itu ya idenya seperti itu. Sehingga ini akan terus menerus me dalam posisi off atau dalam posisi tidak ngecas lagi jadi dipertahankan posisi itu sehingga dia tegangan akan terus menerus menurun sampai ke batas tegangan bawah yang kita tentukan misalnya sudah tiba di tegangan 13,0 karena settingan awal dia itu hidup dan hidup kita setting awal itu dia maksimal dan maksimal itu supaya dia hidup dan hidup ya transistornya atas hidup dan bawah hidup di 13,0 maka di sinilah kita setting atau atur daripada potensio atau VR bawah, TR bawah karena menggunakan referensi 5,1 volt kita atur di sini supaya transistor bawah di sini putus. Salah satu transistor saja putus, ini menyebabkan relaynya mati, ya. Kita putuskan hasil di sini dengan cara adalah menurunkan tegangan di VR bawah. Kita putar ke bawah, ya sampai di bawah 5,1. Iya garis merah ini adalah apa namanya perpindahannya ya batasnya ya 5,1-nya ini sini. Jadi di bawah 5,1 berarti 5,0. Kita putar sampai 5,0 ya. Kita tidak tahu dalamnya ini yang jelas kita putar sampai didapatkan 3 5,0. Putar ke bawah. Putar ke bawah. Nah, ketika kita referensi ah sori sampelnya sampelnya yang kita ambil dari baterai ini. Kita sam kata putar sampai 5,0 dia akan putus karena di bawah tegangan referensi. Transistor bawah putus maka ini akan aktif. Relay eh sorry relay akan mati. Kalau relay mati berarti dia ngecas. Dia ngecas kembali. Nah, dia ngecas kembali Kalau dia ngecas kembali tegangan akan kembali naik. Ya, ketika tegangan ini kembali naik, ya, tegangan di VR bawah ikut naik. Ya, karena kita ngambil titiknya di sini. Kalau dia kembali ngecas dari sini ngecasnya ya. Kalau dia kembali, kembali ngecas, tegangan di sini naik, ya, tegangan di sini pun naik. Ya. Hasilnya apa? Ketika tegangan di sini naik, tegangan VR di sini akan naik. Dia akan 5,0, akan naik lagi ke 5,1, kira-kira seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi sebelum ke sana, sana, ini suatu hal yang penting yang terjadi di sini. Saya manfaatkan eh, transistor di sini sebagai tidak ubahnya seperti reset ya. Setelah dia mati, dia hidup lagi. Kan dari 5,0 karena eh, karena apa namanya? Relay di sini hidup, dia akan naik lagi menjadi 5,1. Habis mati transistor ini habis mati dia hidup lagi nah ketika transistor ini mati ketika transistor ini mati dia menghidupkan relay sekaligus memindahkan saklar ini ke bawah sehingga yang semula tegangan referensi yang ada di op amp atas ini 0, ini kembali ke 6,4 ya. posisi yang ada di ini aktifnya karena dia di 6,4, ya. Padahal tadi tegangan di sini 6,5 itu ketika berpindah awal, sebelum berpindah ke close tegangan kan terus menurun. Otomatis VR atas ini pun tegangannya menurun. Kalau semula di sini kita kasih 6,5 tadi ya di atas ya 6,5 ya. Sorry di sini 6,3 ya. Dia akan terus menurun mengikuti penurunan dari tegangan baterai. Sehingga pas ketika kita mematikan transistor ini, transistor ini mati, transistor ini ikut mati. Kenapa ikut mati? Karena kembali tegangannya ke 6,4 Sedangkan dia sudah terlanjur tegangannya itu jauh di bawah 6,4 Karena penurunan dari tegangan 13,6 ke 13,0 Ini kan ada selisih 0,6 0,6 volt Yang tadi kan 6,5 volt 6,5 volt turun ke 13,0 kan penurunan 0,6 ini dikurangi 0,6 9 5,9 jadi di titik 13,0 volt di sini tegangan di sini ketika dia mencapai 13,0 maka VR di sini sudah mencapai 5,9 itu di bawah 6,4 jauh di bawah 6,4 ya sehingga ketika transistor di sini itu mati memicu relay di sini kembali ke posisi normally close ketika dikembalikan referensi yang ada di atas ke 6,4 sedangkan di sini sudah 5,9 5,9 lebih rendah dari 6,4 maka dia akan mati pula Ya, dia akan mati pula, begitu ya. Jadi ceritanya seperti itu ya. Jadi ini posisinya cepat ya. Jadi ulangi lagi ya. Jadi turun, kan ini sudah setting 6,5 volt ya. Dia hidup ya. turun hidup dia pindah ke atas. Turun sampai ke 13,0. Nah disini ini mengalami penurunan tidak lagi 6,5. Ya, tidak lagi nama kalimat. Namun karena kita ganti referensinya menjadi 0 volt berapa pun di sini dianggap tinggi sehingga ini aktif terus. Ini akan keluarannya tinggi. Padahal itu sudah mencapai 5,9. Tapi kalau dibandingkan dengan 0 kan masih lebih besar 5,9. Nah, di 13,0 karena kita atur VR yang ada di bawah di sini supaya opm nya ini nilai outputnya rendah, kita putus di sini. Kita atur 5,0. dia putus, dia mengembalikan posisi awal normally close. Dia kembali ke posisi referensi 6,4 dibandingkan 5,9. 6,4 lebih tinggi, maka dia pun putus. Jadi ketika ini putus, dia ikut putus. Nah, ketika ini sama-sama putus, tegangan di sini akan naik karena kita mode ngecas ketika tegangannya di sini naik lagi tegangannya naik lagi saya kasih garis merah sini dia yang eh, transistor bawah ini secara cepat ya habis turun ke 5,0 karena naik lagi dia naik lagi ke 5,1 jadi tek-tek, habis mati habis mati eh, habis mati dia hidup lagi habis mati dia hidup lagi, karena apa karena tegangan kembali naik ke 5,1 transistor bawah hidup, tapi transistor atas masih putus transistor bawah hidup, transistor atas masih putus, kenapa masih putus? tegangannya masih 5,9 sehingga karena transistor atas yang putus Transistor bawah ini mau hidup, mau mati kalau sudah ini putus, ya tidak ada efeknya ya, tidak berpengaruh. Karena salah satu transistor aja putus itu kan eh, ini arusnya putus, ya karena dihubung seri kayak gini ya. Jadi kalau yang atas masih putus, ini mau hidup, mau putus, terserah ini, ini tetap akan eh, arusnya akan terpotong di sini, tidak ada arus. Nah, idenya seperti itu ya. Jadi... Dia sudah di atas ambang dari referensi, dia sudah 5,1. Kita biarkan dia, Jadi, tapi posisi dia adalah hidup. Posisi di sini masih putus. Dia akan naik sampai ke 13,6 dan 13,6 dia mencapai 6,5 sudah di sini, VR di sini. Karena di settingan awal kita di 13,6 itu kita setting 6,5 barulah dia nyambung. Karena ini nyambung dan bawah nyambung. Ya, dia akan di atas 5,1 jauh sudah di 13,6. Dari 5,0 ini akan bertambah sebesar 0,6. Dari 5,0 bertambah sebesar 0,6. Dia sudah posisinya 5,6 volt di 13,6 di sini ini sudah 5,6 volt ketika posisinya 13,6 ya. jadi ini aktif ini aktif sehingga dia mengembalikan ke atas mati lagi tegangan di sini Carcasnya mati lagi karena mati di sini balik lagi ke 0 karena balik lagi ke 0 posisinya di sini selalu tinggi. Karena selalu tinggi, dia akan turun terus menerus sampai ke 13,0. Di 13,0 kita sudah setting menjadi 5 volt di referen di sampelnya di sini di VR-nya dia akan putus. Dia putus akan memutus transistor yang ada di atas ikut putus jadi ya. Kenapa? Karena sudah tegangannya di bawah 5,9 dan ini dikembalikan ke bawah. 6,4 bandingan 5,9 akan naik terus ya di sini hidup duluan karena dia naik ke 5,1 hidup duluan tapi di sini masih putus masih putus terus sampai 13,6 baru di sini hidup karena di sini sudah hidup di sini hidup balik lagi ke atas gitu ya balik lagi ke atas turun lagi tegangan turun sampai 13,0 di sini putus. Sini putus, ini juga agut putus. Ya, ketika putus-putus dia balik ke bawah, ngecas lagi, ngecas lagi, naik lagi tegangan sampai 13,0. Ya, di sini sudah hidup duluan ya, sebelumnya sudah hidup duluan karena berpindah di sini. Cas lagi 13,0, dia hidup. Ya mengembalikan ke referensi nol. Jadi kira-kira seperti itu ya. E, anda mengerti apa anda ini? Saya penjelasannya mungkin kurang jelas ini ya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi secara inti dari ig-nya di sini adalah yang pertama membuat om yang ada di atas ini mempertahankan penurunan ketika sudah ada di tegangan batas atas. Kemudian Ketika berada di tegangan batas bawah, kita buat opm yang ada di bawah ini adalah sebagai resepnya ya. Kita putuskan transistor bawah untuk mengembalikan apa namanya tegangan referensi yang ada di atas. Kemudian dengan begitu tegangan referensinya kembali, berarti di atas itu menjadi putus. Kalau di atas putus, di sini mau mau putus mau. Nyambung itu udah ada pengaruhnya ya. Karena ini supaya kita untuk ngereset aja ya dari 5,0 ke 5,1 dia nyambung. Persiapan untuk apa? Persiapan untuk supaya ketika sampai 313,0 dia nyambung dia sudah nyambung gitu ya. Kira-kira nah, seperti itu. Mungkin kurang jelas ya. Cuman. Uh, ya itulah keterbatasan saya menjelaskannya. cuman kira-kira uh, seperti itu sistem dari kerjanya. mungkin kalau misalnya ada pertanyaan anda silahkan taruh di kolom komentar saja. ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.